ACT aksi cepat tilep. <laughs> ya karena belakangan diketahui ternyata presiden ACT setiap bulannya digaji dua ratus juta rupiah dan gak cukup sampai di sana si presiden ini masih mendapatkan tiga mobil operasional viral Tegar jangan percaya ACT Semuanya jadi trending twitter ya? dikutip Alfa, dari portal yokia.com. Twitter dihebohkan dengan trending soal lembaga ACT tagar jangan percaya ACT yang menjadi top 10 trending Twitter Indonesia sejak Minggu malam tanggal 3 Juli tahun 2022. ACT merupakan suatu lembaga di Indonesia yang telah berbadan hukum dan siap menyalurkan bantuan umat di kala terjadi bencana dan permasalahan sosial lainnya. Ya, juga dikenal, sangat aktif menjadi sponsor pemberontak Sulian, sangat, coba bayang, sangat bahaya sekali dan Ya, jujur saja, sebelumnya saya sudah sering kali Usut punya usut, hal yang membuat Tagar Jangan Percaya ACT menjadi trending di Twitter karena laporan majalah Tempo edisi Sabtu tanggal 2 Juli tahun 2022 yang berjudul Kantong Bocor Dana Umat Mohon maaf yang luar biasa, sebesar-besarnya kepada masyarakat mungkin beberapa masyarakat uh, bukan nyaman dengan beberapa petunjukkan yang sedang terjadi saat ini Yang kedua, kita akan ucapkan. terima kasih kepada majalah Tempo atas semua pemberitaan yang sudah dilakukan, di atas semuanya perbincangan itu perlian jadi berlebih. Mulai kemarin nih berita yang dilansir oleh majalah Tempo ini menyeruak dan banyak orang terkaget-kaget sambil maki-maki. <sihal> Sialan, gue nyumbang dengan tulus, kenapa jadinya begini? ACT, saya kenal lama lembaga donasi ini waktu sedang perang Suriah di tahun 2016an. Mereka melakukan pengumpulan donasi dengan menghakas namakan rakyat Suriah yang sedang menderita akibat perang. ACP bahkan melakukan orasi dan drama di jalan-jalan dengan model pentas seolah-olah mereka adalah rakyat Suriah yang sedang menderita. Dan aksi teatrikal ini bahkan pakai darah-darahan segala supaya lebih dramatis dan membuat orang simpati dan menyumbangkan dananya untuk rakyat Suriah. Ada yang aneh dengan aksi teatrikal itu Ketika saya teliti lagi ACT ternyata membela Pemberontak Suriah dengan mengusung Bendera pemberontak Bukan bendera resmi Pemerintah Suriah Disinilah saya mulai bertanya-tanya Apakah sumbangan dari Rakyat Indonesia ke Suriah ini Benar-benar didonasikan Ke rakyat Suriah Atau malah dipakai untuk mendukung Pemberontak Suriah ACT Organisasi donasi ini sudah bukan lagi menjadi lembaga donasi, tapi sudah menjadi lembaga politik dan Agama Islam itu hanya diatur 12,5 persen. 12 itu untuk zakat, tapi untuk kegiatan uh, sosial, sedekah, itu hanya 10 persen. Nah kalau ACT ini, ini bukan 10, bukan 12, 70 kayaknya. Banyakan ke manajemennya dibandingkan ke orang yang membutuhkan itu Ya karena dalam sebuah laporan keuangan yang kemudian beredar di sosial media Itu ada catatan keuangan ACT tahun 2017-2018 kalau nggak salah gitu ya Itu kemudian tertulis bahwa secara donasi itu keseluruhan hanya sekitar 8 miliar Tapi untuk amil untuk manajemennya gitu ya 26 miliar jadi bayangkan mereka menggalang donasi dan tertumpu 34 miliar yang didonasikan cuma adalah <guluh>